assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umurid dunia wal ala umurid din Wa ala alihi wa ajma'in Allahumma salli ala sayyidina muhammad Sahibul mu'jizatil bahirah amma ba'du Alhamdulillah Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Yang Maha Ghafur yang senantiasa melimpahkan kebaikan-kebaikannya kepada kita semua padahal kebaikan itu layak diberikan kepada orang-orang yang baik saja kalau ukuran hawa nafsu manusia tapi bagi Allah baik hambanya yang berbuat baik maupun yang berbuat buruk kebaikan Allah tetap berikan kepada makhlukNya yang ada di muka bumi ini maka bagi kita yang ahli bersyukur layak mengucapkan hamdalah dari segala pemberian Allah subhanahu Wa ta'ala kepada kita semua dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang ahli bersyukur Amin ya Allah ya robbal alamin Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh athbau tabiinnya sampai hari kiamat. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh pengurus Radio Karmila bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dalam kesempatan ini marilah kita sama-sama merenungi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pembeda kepada manusia dengan makhluk lainnya Pembeda ini pembeda yang paling hakiki Apa perbedaan itu antara manusia dengan makhluk lainnya adalah akal Yang diberikan kepada manusia disebut akal gorizi Akal sempurna Dan yang diberikan kepada selain manusia Adalah akal tobi'i, akal tabiat sehingga dengan akal yang sempurna itulah manusia bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk mana perilaku yang baik mana perilaku yang buruk mana yang layak dikerjakan dan mana yang tidak layak dikerjakan karena akal merupakan sensor dari seluruh kegiatan anggota badan karena akal adalah filter dari seluruh perilaku kita hidup di dunia akal sempurna itulah manusia disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi ini sehingga keberadaan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatur menata muka bumi ini berikut dengan isi kandungan buminya tentunya bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi kehidupan manusia di muka bumi ini sempat dikhawatirkan oleh para malaikat karena sebelumnya Nabi Adam tinggal di surga lalu Nabi Adam diturunkan ke bumi disebabkan dari pelanggaran ketika waktu masih di surga ke kekhawatiran tersebut sampai malaikat Jibril mengadu kepada Allah Ya Allah gimana Adam dan Hawa di muka bumi sedangkan bumi saat itu matahari belum diizinkan nyorot ke bumi bumi masih dalam keadaan gelap 350 tahun sebagian kaul ulama ada juga yang menyebutkan 250 tahun dalam keadaan gelap di muka bumi ini Nabi Adam diturunkan di India kalau sekarang kemudian Siti Hawa di Jeddah Jeddah itu artinya Jadatun nenek-nenek jadi Jeddah itu adalah Jadatun, diturunkan di Jeddah dalam keadaan kegelapan. Lalu Allah menjawab tenang malaikat jangan khawatir keadaan Adam dan Hawa di muka bumi, aku yang bertanggung jawab. Ya Allah, kan di surga serba ada. Di surga serba cukup. Di muka bumi serba kekurangan. Lalu Allah menjawab walakum biha mustaqarrun wa ilahin tenang adam dan seluruh keturunannya nanti di muka bumi telah aku siapkan tempatnya dan mereka akan merasa betah di situ sampai mati itu firman allah jadi, turunan Adam ada yang ditempatkan di Indonesia itu tempatnya. Ada turunan Adam di Arab, di India, di Asia Tenggara, di Eropa, itu ditempatkan ya Allah, dan keseluruhannya bakal merasa betah di muka bumi. Saya yakin bahasa betah disebutkan oleh Allah. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini pun sama. Hidup di dunia merasa betah. Ada enggak, Pak? Di sini yang enggak merasa betah hidup di dunia. mustaqorun wa mata'un ilahin. Allah akan memberikan rasa betah kepada manusia di muka bumi ini sampai mati. Pak. Betah, jangankan orang kaya, Pak orang miskin di dunia itu betah tapi ada kalanya orang eh deh Allah hidup begini baik ya susah kapan ya orang-orang kata kita, kayak kita susah gitu ya mal ada sampai-sampai ada orang yang berkata pengen mati Saking kagabetahnya mungkin saking kagabetah dalam kehidupannya. Tapi kenyataannya orang yang pengen mati ketika sakit beli obat. Bohong itu kagabetahnya di dunia. Pengen sembuh. Takut mati. Betahnya hidup di dunia ini sampai mati. Tapi jangan pernah minta mati. Wala tatamanaul maut janganlah kamu minta mati karena mati itu antum lanas alapun kita semua bakal ngikutin orang yang sudah jalan duluan bakal ngikutin nah sehubungan firman Allah dalam Al-Quran tadi hidup di dunia ini merasa betah, diberikan rasa betah, hati-hati Pak, hati-hati ibu Ketika orang merasa nyaman Merasa tenang Suka lupa Saking enaknya Ngobrol Saking enaknya Ketemu sama temen Pas ngelihat jam Udah jam 3 Saking betahnya Nah Nabi Adam pun ketika di surga Saking betahnya Tidak terasa melanggar apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa pelanggarannya sebagaimana kita mafum bersama Nabi Adam ngambil buah haldi. di saat ngambil buah holdi itu itulah sembarangan Pak awalnya iblis yang sudah diusir ke dari surga iblis itu namanya Azazil udah tahu nama iblis aslinya ajajil iblis itu ada gelar orang eh, makhluk yang terusir dia ngintip terus apa sih nabi adam kehidupannya di surga dapatlah berita bahwa nabi adam itu diizinkan oleh allah kayfasik tak terserah kamu apa mau mau di surga boleh kecuali yang satu ilah hadis sajarah nggak boleh tuh kepada Pohon ponholding itu iblis pengen masuk nggak bisa ketemulah dengan ipri bangsa jin perempuan jadi bangsa jin perempuan namanya ipri kata ipri jil kamu mundar-mandir ada apa sih saya pengen masuk ke dalam surga susah, digembok, nggak bisa masuk. Akhirnya Itri menyemburkan racunnya ke pintu gerbang itu, ke kuncinya surga, disembur sama racunnya terbuka. Sampai pintu gerbang itu bisa terbuka disembur oleh racunnya Itri. Makanya jangan aneh, Pak pintu terkunci semua tapi suka ada ular di dalam ya, jangan aneh pernah ada kejadian begitu? tetangga atau siapa? ular memiliki kemampuan bisa buka pintu makanya kalau bu, kok pintu dikunci tapi laki bisa masuk baik ah jangan-jangan punya ilmu ular iya <laughs> mungkin begitu dah sama heran perasaan sebelum tidur pintu dikunci semua tapi begitu bangun lelaki gua tidur di sopa kapan masuknya wah jangan-jangan punya ilmu ular <laughs> masuklah iblis tuh duduk di bawah pohon holdi lalu bersiul siulan iblis sampai mempengaruhi tumaninahnya Nabi Adam dan Siti Hawa Kata Siti Hawa, "Itu ada suara apa ya? Enak banget, nggak tahu suara apa namanya, karena baru pertama kali mendengar. Coba lihat di mana sumbernya, pas dilihat ternyata ada di bawah pohon haldi. Waduh, itu si iblis ada di situ. Setelah itu, iblis memanggil Adam ke sini. Nabi Adam dengan ragu-ragu lalu datang." ada apa Iblis, begini Adam saya itu sebetulnya sedih melihat kamu Nih, ini Iblis sudah udah mulai dia mengeluarkan rayuan-rayuan gombal saya sedih, loh kenapa kamu sedih harusnya kamu sedih dengan dirimu sendiri kalau, karena kamu terusir dari surga saya mah nggak masalah, udah lama kok hidup di surga tapi yang saya sedih lagi justru kamu Adam Ya apa membuat kamu sedih karena kamu akan disiapkan jadi penghuni bumi. Sedangkan di bumi itu dulu bapak saya itu jadi penghuni bumi. Serba sulit, dam. Capek. Nah, sedangkan kamu kenapa tidak boleh makan buah ini supaya kamu tidak lama di sini. Tapi kalau kamu makan buah ini kan tahu sendiri itu artinya, buah kol itu keabadian. Kamu akan abadi di sini. Waduh, kan saya dilarang oleh Allah. Kata iblis, dam, "Demi Allah, saya tahu siapa saja yang memakan buah ini, maka dia akan abadi di sini." Waduh, nggak bisa, iblis ya udah, pikirkan lagi, dam. Ketika Adam merenung, iblis mengeluarkan kekuatannya memberikan rasa was was terhadap istrinya, Siti Hawa. Aja Siti Hawanya merin. Kata Siti Hawa, kayaknya benar yang disampaikan iblis, karena dia mengucapkan demi Allah, itu sumpah palsu, Pak. Jadi sumpah palsu itu dikutuk oleh Allah. Maka akhirnya Nabi Adam memetik buah kaldi. Lalu dimakan, maka nyelak di tenggorokannya. Maka laki-laki mah di sini ada ada yang ngenjolnya nih ya di tenggorokannya apanya namanya? Ya tuh ada gituan dah. Nah kalau perempuan, siti Hawa ketelen tebelah, jadilah tetek buah dada, dan itu gede sebelah bu. Gede sebelah, Dal dalam sejarah gede sebelah. Ibu perhatiin ntar kalau balik bener apa kata Ustad ya, bahwa buah dada gede sebelah. Lihat dah kalau nggak percaya, sampai yakin keterangan itu seperti itu. Jadi akhirnya itu Nabi Adam sama Siti Hawa kaget dengan kejadian itu sampai nyungsep nyusuk sujud gimana iblis? ngakak ketawa karena apa? berhasil menggelincirkan nabi adam atas tipu dayanya karena emang iblis itu janji kepada Allah akan mengganggu seluruh keturunan adam namun Allah menjawab silahkan kecuali hamba-hambaku yang tidak akan pernah tergelincir sama tipu dayanya ini kalau zaman-zaman nabi ketika bilal ajan itu iblis lari setan lari kabur sampai sekarang sama ketika ajan berkumandang iblis sama setan itu lari terbirit-birit kecuali si iblis atau si setan sudah menyelinap ke hati orang-orang yang lupa Hmm, linap deh, hati orang yang lupa. Azan sekenceng-kencengnya, rumah samping musola. eh tibang nyengngir bae dengar suara azan. Santai baik kagak kabur-kabur. Yang pada akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi jadi penghuni bumi dalam keadaan gelap. kenapa Nabi Adam sampai diturunkan ke bumi dan harus menanggung resiko dulu azab yang cukup berat dari Allah 350 tahun dalam kegelapan karena melanggar aturan Allah jadi seandainya kita dalam kehidupan ibarat orang yang berjalan dalam kegelapan berarti penuh dengan kesulitan ibarat orang yang berjalan dalam kegelapan berarti penuh dengan kebingungan Rasulullah SAW bersabda siapa saja umatku yang mampu keluar dari jalur buruk jalur-jalur yang jelek masuk ke jalur yang menuju jalur ketaatan kepada Allah maka Allah mempersiapkan tiga janjinya kepada orang yang mampu keluar dari jalur hal yang buruk masuk ke jalur hal yang baik tiga perkara Allah janjikan kepada orang-orang yang seperti tadi apa janji Allah yang pertama agnahullahu bigoyri malin Allah akan memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya diberikan kecukupan baik dalam berbentuk materi atau bentuk yang lainnya Allah berikan kecukupan Allah berikan kekayaan Digoyirim malin, walaupun tidak nampak harta bendanya. Contoh: orang kerjaannya, kelihatannya cuma kulit, tapi anaknya mampu sampai kuliah. Orang tuanya, kerjaannya cuma ngojek. Berapa sih hasil tukang ojek? tapi anaknya sampai ke pendidikan tinggi timbul pertanyaan ada orang yang lebih cukup hartanya tapi tidak mampu menyekolahkan tidak mampu membiayai pendidikan kok ini hidupnya biasa-biasa aja hartanya gak kelihatan banyak tapi ketika ada kebutuhan ada Pengen hal yang diinginkan ada, tidak pernah kelihatan kurang. Selalu cukup itu adalah anugerah dari Allah bagi orang yang keluar dari jalur buruk masuk ke jalur hal yang baik. Mana yang dimaksud jalur buruk? Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. sehingga dalam diri kita pun sering mengalami kerjakan jangan ya padahal disensor oleh akal yang sempurna tadi sudah diketahui ini adalah hal yang buruk ingat setan akan terus mengelilingi manusia agar bisa melakukan hal yang buruk tadi tapi ketika kita mampu bertahan melawan itu maka Allah akan memberikan kecukupan kepada orang itu contoh dari kamis pagi kita udah niat di karmila pada maghrib pada isya ada pengajian jangan dikira setan tidak mengganggu udah nggak usah pergi dah Ngaji mah ngadi karmila juga sama Tapi kita bertahan Tetap sama mau ngaji Berangkatlah Nyampe kemarin Jangan dikira setan berhenti Ya ngaji dah ngaji ngaji ngaji ngaji Setan ngalah tuh Ya udah ngaji ngaji Nggak bisa dihalangin pisan Ngaji Nyampe di tempat Ngobrol dah ngobrol ngobrol sama teman ngobrol ngobrol Biarin yang ngomong-ngomong yang ceramah-ceramah, ngobrol-ngobrol sama temennya Masih bertahan. Saya mau mengaji. Ya udah dah, ngaji ngaji, dengerin dengerin dengerin. Tapi lu pulas ya, pulas dah pulas-pulas. Pulas. Kagak kagak pulas, terus bertahan. Ya udah, lu bertahan, dengerin dengerin, kagak kagak pulas dah. Tapi pantat gatal dah, pantat gatal, gatal, pantat gatal, kagak betah duduk, kagak betah duduk. Nah jadi saya tadi tidak akan pernah berhenti mengganggu manusia. Ketika kita lulus dari keseluruhannya, maka janji Allah akan memberikan kecukupan kepada orang itu. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mampu ngelawan setan nih pada malam hari ini tentunya dalam hati masing-masing punya hajat punya keinginan besok nih pengen apa, pengen apa, pengen apa saya yakin dah, saya yakin apalagi ibu-ibu uh, udah dihitung baik besok hari jumat tanggal berapa arisan tukang kredit Angsuran ini belum sendal. Ah, udah apa-apa disebutin tuh. Karena ini kita khusus kuat melaksanakan perintah Allah, mengagungkan toat kepada Allah, maka saya yakin, Inna Allahalathul Allah tidak pernah ingkar janji. Maka saya yakin kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu besok akan Allah penuhi. Amin. Aminnya kencang banget, berarti bener banyak kebutuhan. <laughs> Kehidupan ini terbagi dua: <coughs> ada golongan muktasidin, ada golongan wero muktasidin. Kalau golongan muktasibin, kudu pakai sababiah. Kudu pergi, kudu ikhtiar, kudu nyari. Jadi kita yang nyari. Ada lagi gue remuk tasibin. Dia duduk be di rumah tamunya pada datang. Terus bawa rejeki, bawa berkah, bawa tentengan gitu macem-macem. Nah itu gue remuk tasibin. Ilmunya, keimanannya, tingkatannya beda. Kalau kita makan masih kayak kulit bawang, iman kegores dikit ngelupas, ada musibah dikit, ya Allah nah gini amat ya, begitu ngomongnya, ngeluh. Jadi muat rezeki muat datang langsung begitu mual Jadi kita kudu jalan, fantasi ar bergerak di muka bumi, tapi karena taat maka akan Allah mudahkan kalau atar dasar tidak taat berangkat pagi pulang sore hasilnya nihil pernah nggak pak? berangkat dari pagi pagi jeder sampai malam jedur <guluh> balik nihil kagak bawa apa-apa lemes bawa nyampe rumah bini udah merengut Baya. pak pak Duit. Duit, duit, duit eh deh gimana kayak pertanyaan jangan langsung duit baik kadang kan tau gimana mah perempuan pikirannya ya <laughs> kagak ngeliat itu air dulu maksudnya gitu apa be dulu gitu jangan langsung main duit duit baik <laughs> Tahuan kan laki-laki kagak dapet tuh. tah ketika kita menemukan kesulitan tanya pada diri sendiri sejauh mana ketaatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau serba sulit ini muasalah dah ada ngawurin tanah kuburan nih kayak di rumah nih <laughs> jadi kemarin saya habis cekcok itu sama tetangga gara-gara jambu merah tadi begitu cekcok masalah dari rumah kita nih emang sejak cocok sama dia sih kita urusnya diragam sulit baik pasti diaurin tanah merah nih tuh jadi sujud akhirnya mah padahal setanya itu ketaatan diri kita kepada Allah sampai sejauh mana semakin kita taat maka semakin Allah mudahkan bagi orang-orang yang taat kepadanya itu janji Allah kemudian yang kedua wa a'azzahu bi ghairi asiratim bagi orang yang taat kepada Allah Allah memberikan janji akan memberikan keagungan kemuliaan kehormatan terhadap orang itu walaupun tidak memiliki jabatan apa-apa bahan enggak punya jabatan tapi terhormat tidak punya jabatan tapi dimuliakan orang tidak memiliki jabatan apapun, tapi disegani oleh lingkungannya. Disebabkan apa? Disebabkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lurah lewat wajar, orang hormat-hormat juga punya jabatan. Bupati sebelum nyampe ke susukan Satpol PP udah penyisiran jalan, jalur dirapihkan wajar punya jabatan jabatan ini pak jadi RT juga kagak tapi di lingkungannya dihormati di lingkungannya punya wibawa bahkan di lingkungannya sangat disegani padahal tidak memiliki jabatan apapun orang ribut ribut ribut ribut ribut, ribut datang media dia ada apa sih duduk duduk be orang tuh pak padahal bukan rt bukan pernah lihat di lingkungan ada orang cekcok didatangin satu orang udah diam, tenang, tenang, tenang berat beduduk pada santai ada yang begitu pak? kagak ada berarti ketaatannya yang kurang ketika orang taat orang hebat Allah akan berikan kemuliaan, kewibawaan pada wajahnya dikisahkan di zaman Sunan Gunung Jati ada seorang laki-laki ngejar-ngejar istrinya bawa-bawa golok, mau dibunuh soalnya lakinya kerja 3-4 bulan tapi bininya kayak orang bunting 7 bulan disangkanya selingkuh dikejar-kejar sampai-sampai menghasut orang-orang situ bahwa istrinya adalah hamil hasil perselingkuhan orang udah banyak tidak ada yang mampu ngebendung itu laki-laki datang sunan gunung jati assalamualaikum waalaikumsalam udah tenang Tenang, tenang, tenang, tenang Duduk tuh semua Tenang semuanya Ini ada apa? Ini istri saya bunting Sedangkan saya gak balik aja 4 bulan Ini udah bunting Tenang Dengan karomahnya Sunan Gunung Jati Maka dibuka perutnya Dengan dua tangannya jadi, yang terlihat jantungnya, ususnya nggak ada bayi, dan di situ ada penyakitnya. Penyakit apa namanya? Kista, apa ya? Penyakit kista ini bukan disebabkan bunting, tapi disebabkan penyakit. Maka diambil itu sama Sunan Gunung Jati dengan tangannya langsung, tanpa disuntik dulu diangkat langsung kemudian di, dilihatkan di orang banyak kenapa sunan gunung jati bisa seperti itu punya karomah luar biasa disebabkan ketaatan kepada Allah itu janji Allah yang kedua kemudian janji Allah yang ketiga bagi orang yang taat wa ayadahu bi jundin Allah akan memberikan kekuatan kepada orang itu walaupun orang itu tidak memiliki balat tentara tidak memiliki pasukan tapi akan diberikan kekuatan yang sangat luar biasa makanya tidak heran para pejuang muslim zaman dulu melawan penjajah Belanda sendirian bisa membunuh, bisa menghancurkan ratusan orang karena apa? dari ketaatannya di perang badar 313 dengan kuda 6 senjata hanya ada 16 kemudian lawan ada seribu dengan pasukan yang lengkap senjatanya kenapa mampu dikalahkan yang seribu dengan 313 yang senjatanya kurang karena dari ketaatan itulah Allah menurunkan pasukan bangsa malaikat sehingga mampu mengalahkan kekuatan kafir-kafir kures -kafir sehingga mereka bubar bisa dikalahkan di perang badar disebabkan apa taat kepada Allah ta'ala jadi syaratnya gampang keluar dari jalur buruk masuk ke jalur baik demi keagungan taat maka Allah akan mudahkan dari segala urusan yang sedang kita hadapi saya yakin seluruh keturunan Adam tidak ada yang berharap keinginannya tidak tercapai saya yakin keseluruhannya berharap seluruh keinginannya ingin Allah kabulkan Allah izinkan sehingga tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ma'syiral muslimin rahimakumullah. Dari keterangan tadi semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sebelum ditutup saya kasih waktu 15 menit barangkali ada yang mau dipertanyakan terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan, dipersilahkan jadi pertanyaannya uh, dari saya kita uh, sebagai hamba Allah kita ingin sekali doa-doa kita dikubur sama Allah, tapi sepertinya kelihatan lama uh, dan belum dikubur sama Allah, bagaimana kita untuk berikhlas menerimanya dan mohon jawabannya dari Pak Ustadz mohon keterangannya mengenai doa yang belum dikabul oleh Allah Baik Terima kasih Pak Ustadz Berarti kalau saya simpulkan lagi pertanyaan Setiap orang pasti berdoa Baik siang maupun malam tapi kenapa doanya tidak terkabul? Apakah benar doa itu tidak dikabul? Sedangkan janji Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkannya. Nah, pertanyaannya apakah doa kita tidak dikabul? Baik. Kita kembali ke zaman Nabi Adam. Nabi Adam ratusan tahun membaca Robana dolamna anfusana wa ilam tagfirlana watarhamna lana kunana minal khasirin ratusan tahun bu tapi Allah masih belum mengabulkan permohonannya dosanya masih belum diampuni lalu teringat di kaki bangunan aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sempat Nabi Adam bertanya itu nama siapa yang bersanding denganmu Ya Allah bahagia banget itu nama selalu bersandingan dengan asma'mu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah coba lihat di mesin-mesin lapan Allah pasti ada lapan Muhammad Nggak bakalan lapat Allah belah kirinya, lapa nama itu nama lurah nggak bakalan ada nggak bakalan atau nama Ustadz dan makyai nya nama Allah terus nama Muhammad luar biasa bersandingan terus lalu teringat itu bertanya itu siapa itu adalah Nabi akhir zaman siapa saja yang bertawasul kepadanya Niscaya akan Allah ampuni dosanya Allah kabulkan doanya Jawaban yang pertama Kalau pengen dikabul doa Awali dengan bersolawat Dan akhiri dengan solawat Nabi Adam Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Itu Nabi Adam uh, Allahumma sholli ala muhammad Wa ala ali muhammad Nggak pakai sayyidina ya karena kalimah sayyidina itu oleh sayyidina Ali. sebelumnya Allahumma sholli ala muhammad wa ala Ali muhammad kemudian Nabi Adam bertawasul Allahumma inni tawasuli ala salawati rasulullah muhammad wasallam. igfirli zunubi igfirli igfirli Ya Allah aku bertawasul dengan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW ampuni ya Allah dosaku, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, sambil sujud Nabi Adam, maka begitu bangun dari tempat sujud, dunia menjadi terang matahari diizinkan nyorot ke bumi pertanda Nabi Adam diampuni dosanya di waktu subuh Dua. berarti yang pertama awali dengan sholawat dan yang kedua di waktu subuh sama subuhnya setengah tujuh Ustadz <laughs> ya boleh jadi doanya jarang dikabul jadi supaya dikabul doa yang pertama bersolawat kepada Rasul yang kedua di waktu subuh apalagi yang ketiga beristighfar terlebih dahulu itu supaya dos, apa, doa dika, dikabul sekarang ada tiga bentuk dikabulnya doa yang pertama Allah ampuni dosa Allahumma ini as'aluka rizki bil mali ya Allah aku mohon kepadamu rizki berbentuk harta tapi hartanya belum nyampe, karena terhalang dosa, dosa tuh diampuni, kita doa minta selamat, kita doa minta rizki, tapi belum tuh, belum terkabul, kabul Allah yang pertama diampuni do, dosa, ini bentuk ijabah doa, yang pertama diampuni dosa, yang kedua, ini saya ambil dalam uh, kitab Ihya Ulumuddin. kejelasan tentang dikabulnya doa, Susunan Imam Ghazali Yang kedua Bentuk dikabulnya Doa selamat dari marabahaya, bahaya Selamat dari musibah Malam berdoa Supaya dagang lancar Supaya hasil tani berhasil Nah sedangkan di hari besok yaitu Orang bakal ketabrak motor sehubungan malamnya habis berdoa kepada Allah begitu jalan keluar motor mau nabrak tiba-tiba supirnya keburu eling ngelem sekaligus dia yang terbalik dia maka gak jadi ketabrak itu adalah bentuk ijabah doa selamat dari musibah selamat dari marah bahaya jadi jangan punya sangkaan doa kita tidak dikabul doa kita tuh dikabul ya Allah diijabah oleh ya Allah cuman yang pertama dihapus dulu dosa yang kedua diselamatkan dari mara bahaya. baru nyampe yang ketiga akan dipenuhi sesuai dengan yang kita inginkan jadi kudu bebas dulu tuh dosa yang pertama tuh contoh dah kita ngambil contoh be ngambil air di toren ember di sini sehubungan di sono ada yang bocor ngegerojok itu air gak bakalan nyampe berarti bocor dulu nah apa yang bocor itu dosa tutupin ya ampun itu dosa tuh loyor mau nyampe eh masih belum nyampe juga ternyata ada marabahaya di sono yang mangpet. Beres di situ, baru udah nyampe ke ember. Jadi ngambil air pun, kalau ada bolong, bolong, bolong, bolong, bolong, lama nyampe-nya. Berarti jawaban berikutnya, kenapa permohonan lama. Kan kita ada pertanyaan ya. berbulan bulan-bulan berdoa, lama belum terkabul juga, berarti banyak bolong. Bolong gitu. Baik. Ini pertanyaan cukup dalam <laughs> Karena tembus ke hati Tembus ke hati Ada pekerjaan berarti kewajiban Ada bagian berarti hak Ya, Ini dibedakan nih antara kewajiban dan hak Kewajiban kita membantu menolong sesuai dengan perintah Allah ketika sudah membantu dan menolong maka seluruhnya diserahkan kepada Allah Lalu setelah bekerja ada hak nah, hak yang harus diterima dan sumbernya hakikinya dari Allah tapi ternyata kita menanam kebaikan di sini, ujungnya mengecewakan nah ini nih persoalannya nih Napa ulama menjelaskan siapa saja yang merasa bahagia dari perbuatan baiknya maka fa'an mukmin maka kamu termasuk orang yang beriman nah kenapa ini hadis keluar nih Sebab tidak sedikit orang yang sudah berbuat baik seakan-akan nyesel dari kebaikannya. Nyesel gua nolong dia, kayak nolong anjing dijepit. <laughs> ya, nah, ini di, disebabkan di sini. Ya. Nyesel gua itu ya. Tahu begitu mau gue ogah banget nolong dia. Nah berarti dia tidak senang dengan kebaikannya tapi ketika dia tetap senang walaupun orang tadi air susu dibalas dengan air comberan <laughs> tapi dia tetap senang dengan kebaikannya pertanda itu iman masih melekat dalam dirinya maka Allah menjawab aku akan ganti yang lebih besar di tempat lain Jangan kamu kira nanam pohon mangga tahun 2022 lalu tahun 2023 bisa panen di saat musim mangga tapi ketika musim mangga maka akan metik buah mangga, memakan buah mangga dari pohon yang lain dan bukan dari pohon yang kita tanam. Demikian pula kebaikan hari ini berbuat di sini Jangan berharap kebaikan pun akan muncul di sini. Allah janjikan di tempat lain yang lebih besar dan lebih baik. Ketika kita merasa senang setiap perbaik kebaikan yang dilakukan merasa senang atas kebaikan itu maka faantal mukmin bahwa kamu adalah orang yang beriman. Jadi pertanyaan bapak tadi jawabannya ketika Bapak tetap tenang tetap senang dengan perbuatan baik berarti Bapak punya iman Allah janji akan memberikan di tempat lain yang lebih besar dan yang lebih baik tidak ada yang kosong lagi begitu dia ya baru mau ngomong Ih, gitu, kan, jang, ini. Eh, nah, kan, ya. Ih, <tuh> itu kan lu yang beli beli rokok. Hah? Ini ngambil bapak kagak ada. saya Nih. Nih. Gue beli rokok bungkus. Ini cerita ini Cerita saya ini, nih nih. Sisanya beli makanan beli enggak berteki. Itu belum udah saya nih. Tapi itu kagak ada bosan. Nih. <tuh> <tuh> ini berarti ya, kan. Jadi, jadi, jadi tapi saya juga benar. Ketika apa, kaget ngelihat sesuatu ya, itu manusiawi, Pak ya istri ditinggal suami sedih manusiawi sebaliknya laki ditinggal bini sedih manusiawi jadi kalau ada mitos udah bapak mati jangan ditangisin kasihan ngapa-apa nangis karena rasulullah pun ada sebut tahun hazan tahun sedih istri meninggal, anak meninggal paman meninggal Rasul sedih Tepuk tahun hazan gitu ya sedih sedih gitu itu manusiawi nah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan tiba-tiba kaget manusiawi gitu ya manusiawi tapi kembalikan lagi awas iman jangan seperti kulit bawang kalau seperti kulit bawang tadi itu kegores namanya tuh dengan kejadian itu kegores sret anjrit dan gitu ya langsung beda bujuk busrak dah wow. kan gitu. Ya kan udah macam-macam kan kalau kaget ya. Ya itu manusiawi ya <tuh notori> manusiawi ketika kaget ketika aneh sedih atau yang lain sebagainya sifatnya manusiawi. Ya, yang terpenting selalu merasa senang hati ketika berbuat baik, fatal mukmin. Maka itu, bahwa kita ini orang iman. Orang cilu -cilu ya, <tik> <tik> <tik> baik, silahkan dipandang cukup ya jawabannya. Baik, ada lagi pertanyaan? Satu lagi, dah, satu lagi. Ini kebab fikih nih. Pertanyaannya sederhana, tapi luar biasa. Salat apa yang tidak ada kubliyah? Kan salat fardu itu ada yang sebut uh, salat sunnah rawatib ya, yang mendampingi salat fardu Ada kubliyah, ada bakdiah, ada kubliyah doang, terus ada bakdiah doang. Salat pardu apa yang tidak ada kobliyahnya jawabannya adalah sholat maghrib jadi sholat maghrib jangan kobliyah tan maghribi kalau misalkan sholat di musola atau ke masjid begitu masuk usholi sunatan tahiyatul masjid jadi jangan sholat sunah qobliyah maghrib yang ada ba'da maghrib ba'diyah maghrib Lalu seteruskan. Salat apa yang tidak ada bakdiyahnya? Ko ada, yaitu salat asar dan salat subuh. Apa alasannya? Ketika asar ada bakdiyah, berarti menjelang terbenam, terbenamnya matahari. Ketika terbenam matahari. Setan yang paling besar dan bertanduk itu matahari persis di atas kepalanya dan diantara kedua tangannya, sehingga orang Jepang ada yang beragama Shinto menyembah matahari karena ketika salat menjelang terbenam matahari asalnya muslim, jadi dia ngelihat melihat ada makhluk yang berdiri dan matahari segitu besarnya persis di atas kepalanya dan di antara kedua tangannya sehingga mereka yakin Tuhan ini sehingga menyembah matahari. Demikian pula subuh tidak boleh ada badianya karena sama setan itu pun ketika mau keluar matahari dia akan berdiri di situ dan matahari persis di atas kepalanya dan di antara kedua tangannya yang afdol setelah sholat subuh kemudian keluar menghadap ke timur membaca sholawat apalagi di hari jumat kalau di timur kelihatan ada garis merah matahari belum keluar tapi kelihatan garis merah maka persiapkanlah bahan pangan ada kemungkinan bakal kemarau panjang Nanam singkong dari sekarang, nanam ubi dari sekarang. Jangan begitu lapar baru nanem kapan dimakannya. Itu Persiapkan bahan pangan. Ini kan malam Jumat. Subuh keluar dari rumah, menghirup udara segar, tatap ke timur. Kalau tidak ada garis merah membentang gitu tuh, lempeng. Dari atas ke bawah, bukan ke samping. Berarti aman, tidak akan ada kemarau panjang tapi kalau ada berarti itu pertanda bakal ada kemarau panjang jawabannya sholat yang ada Qobliyya eh, adalah eh, yang tidak ada adalah sholat maghrib dan afdolnya sholat maghrib itu pak bacaannya jangan yang panjang yang pendek sholat maghrib ya. tapi harus lebih banyak jikirnya bahkan kalau budaya di Arab itu sholat maghrib benar sebentar setelah azan langsung komad. setelah terhadap langsung komat, karena waktunya pendek supaya sholat di awal waktu. Dan terus budayanya orang Arab itu setelah sholat Maghrib keluar, ibu-ibu belanjanya malam setelah Maghrib. Karena kalau siang panasnya minta ampun itu di Arab. Jadi kalau nggak percaya ibu main ke Arab, ibu main itu Arab, maghrib perempuan keluar Baik yang udah rumah tangga, gadis, ganda, perahu segala macam itu keluar pada maghrib sampai pertengahan malam. Jadi belanjanya malam, makanya di Arab budayanya sholat maghrib nggak lama. Udah cukup terjawab? Dianggap cukup ya? Berarti tadi ada tiga pertanyaan terkait dengan masalah doa, terkait dengan masalah ikhlas terkait dengan masalah ibadah sholat Sunnah pertanyaan tiga ini kalau saya simpulkan tentang doa tentang ikhlas tentang ibadah sholat Sunnah ya tiga perkara dan yang saya sampaikan tadi tentang ketaatan taat kepada Allah Allah mudahkan ingkar kepada Allah Allah sulitkan tinggal milih pengen mudah atau pengen sulit sekali lagi saya tanya pengen mudah pengen sulit kalau pengen mudah syaratnya taat kalau pengen sulit udah lagu lagunya baik terserah mau apa iya masih terus jadi kata orang Wetan, mah tunggul Rarut catang dirumpak <laughs> apa betabrak baik dah gitu demikian pengajian malam hari ini lalu doa yang Jumat kemarin saya sampaikan udah saya tulis udah saya titip ke Pak Alek tau nyampe atau belum ke Abang saya? jadi udah udah ada 20 lembar udah ada 20 lembar jadi perkirakan sekitar 20 orang udah cukup pembagian per lembar jadi udah ada di rumah Pak Alek ya potok kopi lagi Demikian yang saya sampaikan Mari kita akhiri dengan doa Semoga Kita semua termasuk golongan orang-orang yang soleh Semoga putra putri kita Termasuk golongan orang-orang yang soleh Dan semoga rumah tangga kita diberikan keberkahan dengan keharmonisan semoga usaha kita diberikan keberkahan dengan keuntungan dan semoga persahabatan kita diberikan berkah oleh Allah dengan penuh kebahagiaan di dunia sampai kelak di akhirat Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad Wasalim wa salim wa radiyallahu ta'ala kuli sohabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ala kuli halin wa ni'matin kathirah Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin sahibul mu'jizatil bahirah Allahumma aj'al waslimislas sawabi Maqaratuhu ila arwahi ya ahli kubur Ya ahli kubur Wali jami'il muslimin wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Mimasyarikil ardi ila maghribiha Fi barriha wa bahriha Mi yaminiha ila simaliha Allahummaghfir lahum warhamhum Amin. wa afi wa'funhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa kafir sayiatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban